di mana mereka harus me satu atau dari SMPL tuh kan live skin break kelamannya itu cuma 30 menit di Soman habis itu nggak ada break lagi kan paling kayak cuma dari caster ke analis iya. analis balik ke caster gamenya mulai terus game kelar ke analis analis bahas-bahas bahas, bahas, bahas, terbalik, terbalik lagi ke caster mulai itu enak yang kayak gitu nggak capek beneran yang bikin caster capek terlalu kalau terlalu kelaman dan kebanyakan bakalan ngedobrak begitu saja mengetahui hanya 2 pemain Evos yang udah di depan mereka KF menjaga space dibiarkan begitu saja seorang Lazer dan microboy. nampaknya siap-siaga untuk menjaga kedatangan dari pemain-pemain yang Jadi menurut gua yang bikin capek tuh hal-hal yang kayak gitu. dari seorang KM, Yang gitu dong untuk Nah, iya yang 1, gitu. cek gue dibuka dan udah ada waktu detik juga cukup oh, gedein e yang suara yang gua. udah segini. cek depan Namun cek <laughs> flank dan ngeriteak posisi lagi yang lebih aman dan tetap masih masuk Check. ke dalam circle. ini berubah BB gue. Seharusnya mendeteksi juga pergerakan dari Microboy dan juga orang Redface. Redface yang belum kelihatan. Oh, Redface ternyata udah masuk sisi tengah dulu Udah, dia ngasih secure tempat tengah. Yeah. Microboy-nya nge-flank. Udah nih harusnya segini pas ya menjaga Selon sih selon Ini bagus banget sih ini pekerakannya benar bener bagus banget Dan sekarang tinggal gimana SK bisa di pick off one by one okay. Aman aman oke okay. Oke okay. okay, mikro boy nampaknya gak bakal ketahuan posisinya ada sebelah kanan Tapi mikro udah mengetahui juga begitu pun dari GFC line Sedikit berani maju karena udah tertutup angle-nya dengan satu spokan Kalau kalian ngiranya Wofi sama Agus si Tapi karena menurut gua kebanyakan breaknya Ibarat ya, kayak lu udah semangat pergeran nih pergeran tapi dikasih istirahat terus malah Jadi yang back step Pinky ya terlalu terlama buka badannya betul kita bakal dari baby kali ini bakal membuka barang juga nembak ke arah depan tapi lihat di sekitar area landscape cukup banyak tim yang menghalangi pergerakan mereka 300 meter menuju ke arah zona jarak yang jauh ke zona kelima <guluh> kali ini dan tentu ketoa nggak terobos begitu saja Waduh, nah, Evos! aja begitu. bos! Dengan yang sudah max. Jude, dan dari Sulit banget! Untuk mengenggam pertahanan dengan dua player saja. Tapi mikrobol, Agus, kenapa nih? Agus, bodo-bodo untuk membantu. Membantu, bodo-bodo untuk membantu. Membantu, bodo-bodo untuk membantu. Membantu, membantu untuk membantu. Membantu untuk membantu untuk membantu untuk membantu untuk membantu untuk membantu akan harus berhati-hati tapi tampaknya dari liveskip akan join the fight menghadapi tim SG yang tadi barusan bonyok-bonyokan juga dengan tim Evos kali ini dari Kato bakal lempar pembakaran nih Indo main Indo ketemu nih banget di awal pertahanan lawan tapi di Kato tampaknya solusinya adalah terobos aja kali ini karena mau dia mau harus maju dari depan yes dari Kato langsung aja maju begitu saja yang gue bilang ini Kato mempunyai camses yang amat sangat tinggi dia tahu kapan harus memberikan dobrakan begitu dari Audrey mengikuti pergerakan dari Kato untuk mengcover karena masih ada Evos Redface yang berdiam diri di arah sisi High Ground Tom's mencoba menjaga Ataupun meng-cover dirinya sendiri Dengan satu smoke granat Untuk menutupi angle dari victim Fajar nampaknya juga siap siaga Begitapun dari pemain dari victim yang lainnya Ini dikhawatirkan nge-backstep Hari ini, Tapi ini masih dua game lagi yang memberikan ya? juga gencaran-gencaran Peluru ke arah victim gen fos. iya kita bakal tahu dari tim victim yang tadi komponen enak banget sekarang mereka sedikit harus bergeser dan harus berhadapan dengan tim poin kali ini dimana poin cukup lapar akan mendapatkan spesi dalam zona kita yang kelima blue zone terus bergerak yang berarti semua tim akan dipaksa untuk maju ke arah depan mau tidak mau berdempetan dengan tim tim lain bahkan harus berperangan dengan tim lain untuk mengambil layarnya. malam dan halo niko. Di agak ngantuk gue nih jujur ke belakang, BAT pun breaknya kelamaan menang, sih menurut gua. harusnya breaknya tuh ya ga, jangan kayu, kelamaan it. jadi langsung bet bet bet bet bet bet bet gitu loh kalau lama tuh orang jadi ngantuk yang sedang tayo tapi ingin mencari darah-darah lebih karena ada bn di sisi atas mereka begitu dari madara dibalik balik pagar mengintip pergerakan dari at juga yang tergerak oleh bluzon tinggal menunggu bagaimana sirkel keenam berjalan akankah menguntungkan mereka atau ngejomplang jauh dari indo mereka ketemu indo dari, dari tadi nih evos rata NFT, nft rata di awal kylet juga bonyok ada Livescape datang. Reversio down nih. juga untuk menemukan posisi-posisi Tapi line -sisi lihat, cukup banyak tim yang Kalau casternya sih udah pasti berusaha buat semangat. Gue gitu. ya, gue pernah ngerasain soalnya di posisinya Wolfie sama di posisinya Agus. Eh breaknya kelamaan jadinya ngantuk. Bagaimana mereka masuk ke dalam circle Benar-benar harus nabrak komponkah kah? Atau karena ini dan juga Dari victim bakalan close camera Malah poin selesai Di balik-balik vehicle yang sudah di set up oleh victim Ya, masih utuh juga. Kali ini tiga player mereka bisa bertahan. Tapi zona sudah akan bergerak dalam waktu lima detik dan lihat gempuran tim-tim lain juga pasti. Let's go semangat! Lagi dalam upaya nih jadinya nih. ujung dan dikunci Madara ya, ada Madara Bill dari tadi Bill. tapi beberapa detik lagi timnya BAT ini harus cepat mengambil keputusan dari dari BT 2 k begitu dari Madara masih dia ya, kalau berik berik ke, beri ke, ke, ke, ke, ke, ke, ke jadi hilang wah di push satu jalannya harus mereka tebus untuk menabrak dia vaulting kompet dengan, dengan yang kita Madara, harus reload Lebih dahulu jumlah peluru dari pemain AAT. dan dari Quadro masih berdiam diri jaga space membuka rata ini harus fight. Dahulu dengan pemain-pemain AAT yang sedang menabrak Wardros menjadi yang BTR naik kehilangan 2 member sekali ini KAGE team akan berhadapan dengan lawannya dan tampaknya bakal langsung di prodi enggak ngrespon yang dekat ya tim BAT. LiveScape menggunakan momentum mereka langsung mengambil center control dan menyebar juga ke party-party yang berbeda sedangkan BTR sedang melakukan kalian ya enggak enggak ada enggak ada kejadian gitu enggak ada enggak ada enggak ada tadi tadi ngebak tadi ngebak tadi ngebug guys ya masuk ke dalam circle kemudian juga mendapatkan CC high ground chicken jadi ini BTR angin segar angin segar untuk Red Alliance kembali mendapatkan winner-winner chicken dinner pada hari ini betul ini posisi way jadi sih mereka ya. lah weh mereka gak boleh sampai lengah kau sampai mereka apaan tuh ini bakal jadi PR yang cukup berat bagi mereka tapi ada ya yang nge-crash kawan-kawan pun punya tempat yang cukup enak terlindungi dengan adanya satu wih Ural, tapi dia dari gila gila pertahanan dari tim landscape akan langsung menempel-tempel co. tim yang berbeda. Andrit, gimana Ryzen Itu menjaga satu pemain dari, dari Chicken ini? Jaga menjaga Indonesia. Player menjaga satu tim, tapi dari gitu. Indonesia. Kali, on point kah dan maybe sudah tertekan begitu dari masih berdiam diri di balik vehicle vehicle tapi bakal langsung untuk Indonesia sukin nih bos kita lihat bakalan berada di sisi lawan live scape aduh ntar dulu keningnya dulu aduh rata. Cukup intens, cukupin time sudah piget terhadap elias mengontrol sisi high ground kepada live scape betul 9-1 satu poin sisi yang terbuka kita bakal dari BTR ditabrak sama Ryzen co nya mengambil bagian-bagian dari Orang mah biar orang normal ya normal nah, itu nah, boosting dulu, nge nah, nge ini, dulu ini, baru nge-push Ryzen nge dulu baru nge-boosting clear kemudian Super Manggis mah ma, beda, beda bro berita, kalau mereka sedikit meremehkan aja itu bisa menjadi blunder karena space-nya cukup jauh dapat satu lagi udah chicken ini ini satu pemain lagi Ryzen bakalan.